Yang berarti tiga poin, gelantang dua striker dengan posisi ini akan terdapat tiga pemain tujuan, satu, dua, tiga. Asal semua memilih umpan yang ketiga yang berdiri bebas, yaitu khan Reva kontrol bola, terus dribble ke tengah lapangan. Si Barrela ke kanan menghentikan Kandreva. Si Alexis mendekat, mencoba support umpan pendek. Sedangkan si Lautaro berlari ke sisi kanan, bukan berlari ke depan. Ini pergerakan anti-offset. Saat bola sudah diumpan Baru Lattaro lari ke depan mengejar bola Serangan yang dimulai dari Cooper Inter Terdapat lima pemain lawan sedang presi di wilayah tahanan Inter satu dua tiga, empat, mendekat membuka celah Brozovic terlebih sedikit lalu umpan ke Sensai Sensai umpan balik ke Brozovic dengan sekali sentuh sebelum Brozovic mendapat umpan balik dari sensei Brozovic sudah tahu posisi kandreva yang kosong sebelum kandreva menerima bola kandreva sudah tahu bareng apari ke tempat terbaik menerima umpan sehingga dengan hanya sekali sentuh, kandreva dengan mudah umpan bola ke barel. kita lihat cara serangan balik inter yang mematikan ini posisi inter saat diserang bola diamankan umpan akurat lambung karena posisi asam wah dipepet si mencari tempat kosong dan dia sudah tahu posisi Alexis yang akan diberinya umpan sekali sentuh umpan berhasil ke Alexis Lalu Sensei mencari posisi kosong untuk menerima umpan dari Alexis kembali. Sekali lagi, Sensei sudah tahu posisi Lautaro yang akan menerima umpannya. Sekali sentuh Sensei, umpan mulus ke Lautaro. Dan Sensei lari mencari tempat kosong untuk menerima umpan kembali dari Lautaro. Mencari teman tetapi empat teman terdekat sudah terkunci semua Asamuah pun harus segera melepas bola karena sudah dikepung tiga pemain lawan Asamuah di panjang ke Barella Barella kontrol terus umpan ke Kandreva Kandreva tidak mencoba melewati lawan sendiri karena saat bola dibekuk akan sangat berbahaya, Lautaro dan Alexis mendekat meminta bola. Gerakan Lautaro yang seperti mengambil bola untuk mengecoh lawan, tetapi Marspring mencari tempat yang kosong. Sayangnya, umpan Alexis lebih dekat lawan daripada ke laut taro umpan dari kiper lawan langsung di pressing dan bola muntah Brojovic tahu akan sangat berbahaya kalau kontrol bola karena ada satu pemain lawan yang di kiri dan satu pemain lawan yang lagi lari kencang yang akan menyergap bola kalau Brojovic belok ke kanan sehingga Brozovic hanya sekali sentuh umpan mengamankan bola umpan lambung ke sensei sensei kontrol bola sensei harus segera lepas bola karena di pressing tiga lawan bola umpan ke barela barela umpan lagi ke kandreva yang sering bebas kawalan dengan formasi 352 Membuat dua gerandang sayap sering bebas kawalan. Asamua sebagai gerandang sayap kiri juga bebas kawalan. Asam kontrol bola mencoba melewati, tetapi gagal. Inter masih di pressing Barca Bahkan di daerah Pertahanan Inter Bola di Asamoah Asamoah siap umpan 7 pemain Inter Terkunci semua Terkunci di semua lini Asamoah umpan Jauh ke Alexis Sebelum bola sampai ke Alexis Kita lihat Lautaro Yang sudah berlari tanpa bola Mencari tempat terbaik Menerima bola saat bola sampai ke Alexis Dengan sekali sentuh Umpan manis ke Langkaro. Dengan cara seperti inilah Inter melepas kuncian pawan Lautaro melebar sambil menunggu support Sensei Langsung support ke depan Lautaro umpan ke Sensei. Sensei umpan ke Alexis Alexis kontrol bola Hilang keseimbangan tetapi Alexis masih sempat umpan ke barela barela sut keras sayangnya lawan berhasil blok tendangan barela yang membuat barela tak percaya tendangannya melenceng dari gawang dan tidak menghasilkan gol kanan Intel, poinnya selalu ke gelandang sayap umpan ke Latawrao hanya akan memantulkan kembali ke pemain yang bebas kali ini pemain yang bebas yaitu Brozovic Brozovic dengan bebas umpan ke Kandreva lagi-lagi gelandang sayap bebas umpan cantik tanpa dihalangi ini salah satu kelebihan formasi 3-5-2. Heading keras akurat lautaro masih saja dapat ditepis kiper lawan. Bahkan lautaro sendiri tidak percaya headingnya tidak membuahkan gol.